Yang sit-in sudah di share belum? Oke, okay, arah uh, teman-teman ya. Uh, fokus saya kok sengaja aja uh, Oke, okay, teman-teman. Uh, hari ini kita akan masuk topik kedua ya uh, di kelas ini. Ingat, remember? Uh, this class is not about whether you are right or wrong. Even though you are right, I can still find your mistakes. Because this class is the highest level of of uh, learning English in this uh, system. Ya. Ini adalah kelas advance Jadi teman-teman di sini, ini bukan hanya sekedar benar atau salah. Kalian sudah benar pun tetap akan saya salahkan. Kalau tidak tepat. Ya, jadi kita akan belajar Bahasa Inggris dalam konteks perspektif native. Ya. Ini level, this is the, lef, the highest level of learning English. Not from perspective Indonesian, but perspective English. So, in this class, there will be no uh, Indo, uh, Indonesian English, artinya bahasa Indonesia yang di Inggriskan, itu tidak ada. Ya. Makanya uh, saya review kemarin ya, uh, beberapa dari kalian yang kemarin ngambil di kelas ini, uh, di kelas uh, apa, di kelas intermedia dan juga kelas elementary itu kalau ada beberapa kata yang mungkin masih sering muncul ya, misalkan kayak in my conclusion, okay. uh, artinya apa ini in my conclusion, in my conclusion, what does it mean, in my conclusion, oke okay. this is uh, this phrase usually used to make conclusion, but in, in English ini salah ya. Kalau teman-teman di sini pakai in my conclusion, itu salah-salahkan. Why? Karena yang benar adalah in conclusion. In conclusion, not in my. In my conclusion. Kemudian ada, kemarin tuh ada ini, misalkan yang paling sering itu according, according from. Yang benar bagaimana ya? Yang benar bagaimana? Ada according, according, to, according to, not according from. Nah, makanya di kelas ini walaupun secara penerjemahan itu benar, saya tetap bisa menyalahkan, karena ini adalah level ter tertinggi. Jadi tolong jangan, tolong jangan, Mas berarti ini kok salah kenapa? Karena di kelas ini perspektifnya sudah perspektif nah, natif. Jadi kalau kalian uh, mengajarkan sesuatu yang dirasa benar itu bahkan kosakata yang benar itu mungkin masih bisa saya saya salahkan maka di, di kelas ini akan ada uh, nanti akan ada beberapa kegiatan nah, hari uh, ini sebenarnya speaking tapi karena saya nggak tahu uh, bisa ada teman-teman yang datang berpartisipasi saya nggak tahu so uh, saya akan fokus ke mengajar Oke okay. uh, ladies and gentlemen teman-teman uh, di sini uh, kita akan belajar dengan tense ini ya uh, Sebelumnya kita mundur dulu, ya, sebelumnya kita mundur dulu. Kita uh, mundur ke uh, tenses basic dulu, yaitu kita mengenal uh, yang namanya simple. Oke, okay. teman-teman, dalam tenses itu yang menunjukkan sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan atau rutinitas yang sekarang itu tensesnya apa namanya? Oke, okay, tesisnya adalah simple present. Simple present. Simple present itu menekankan, ya, menekankan peristiwa yang terjadi secara rutinitas berulang-ulang dalam konteks seka, sekarang. Nah, simple present. Contohnya, I work as a janitor. Saya bekerja sebagai seorang Tukang bersih-bersih atau OB gitu ya, janitor itu OB. Kalau ya, pokoknya tukang yang mengurusi kebersihan di sebuah bangunan, janitor sim, uh, itu simple present, berarti menunjukkan bahwa dia itu uh, menunjukkan kebiasaan dia sekarang, ya, kebiasaan atau rutinitas yang I uh, saya lakukan saat ini. Nah, simple present, ingat ya. Tenses yang menekankan peristiwa yang terjadi berulang-ulang atau rutinitas sekarang. Oke, yang kedua adalah teman-teman, tenses itu ada yang namanya simple, simple, simple past. Kalau simple past, simple past. Ini keluarga simpel ya. Kemarin kita sudah bahas ini. Kemarin ada seperti ini, ya I work as a janitor. I work as a janitor. Saya bekerja sebagai seorang janitor. I work as a janitor. I work as a janitor. As a janitor. Perhatikan teman-teman ya, uh, from eh, uh, eh, uh, yang eh, uh, bawah sama uh, yang atas sama bawah perhatikan kalau yang atas dia simple simple present, yang bawah adalah simple simple past. Yang membedakan apa? Simple present itu menekankan rutinitas sama kebiasaan, Maksudnya ya. Simple past itu hanya menekankan peristiwa yang sudah terjadi. Tidak bisa digunakan untuk peristiwa yang apa? Menekankan kebiasaan di masa di masa lalu. Itu tidak bisa makanya kalau kalian ingin menekankan kebiasaan tapi di masa lalu sekali lagi jangan menggunakan simple simple past you cannot use simple past for uh, activity that you uh, frequently did in the past no ya, jadi kalau kalian ingin menunjukkan kegiatan yang kalian sering lakukan di masa lalu itu tidak bisa menggunakan simple past karena simple past itu hanya untuk ya, hanya untuk menjelaskan bahwa peristiwa itu sudah sudah terjadi. Gak nggak bisa kalau untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan peristiwa yang ber, apa, rutinitas di di ini tuh nggak bisa rutinitas di apa, di di masa lalu itu tidak bisa ya. Kali lagi so kira-kira kalau kita menekankan peristiwa di masa lalu, ya, tapi uh, ada kebiasaannya, kira-kira tenses apa yang digunakan? What is the tense for explaining or describing something that happened in the past frequently? Kira-kira teman-teman di sini ya, silakan. Ada yang tahu enggak? Ini ada Pak Maru ini, sudah ada ya. Ada. Bu Nur Nida, oh ya silakan Bu Nur Nida kalau ingin berpartisipasi nggak masalah. Ini kelas kelas kita memang dibuka untuk umum beberapa pertemuan awal karena uh, di kelas ini tuh uh, kuota kursinya masih masih terbuka ya. Artinya kita menerima maksimal 10 siswa, ini baru beberapa siswa dan listnya belum ada ya. Jadi uh, ya kita buka dulu untuk umum. Jadi silakan kalau partisipasi. Siapa tahu nanti uh, apa cocok dengan pembelajaran kami. Oke, okay, silakan. Pak ya. Oke, okay, no answer. Oke. Okay. Jawabannya adalah none of those. Tidak ada satupun tesis yang menjelaskan tentang yang menekankan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu secara berulang-ulang atau secara frekuensi. Tidak ada tesis itu. Terus bagaimana? Yang digunakan adalah kata batu atau kata, pen, kata bantu untuk memberi penekanan. Nah, saya akan menjelaskan ini. This is the highest level of, uh, of class, ya. Yeah. This is advanced class. Jadi tenses-nya itu, grammar-nya itu di acak-acak. -acak gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang belum terbiasa dengan model seperti ini, uh, silahkan uh, kalau misalkan gabung sama kami, itu saya sarankan dulu saya sarankan ngambil kelas elementary atau kelas intermediate dulu. Ya, karena memang ada konteks yang dirubah there are large contexts that need to be changed in order to be, to achieve advanced grammar in, in English jadi advanced grammar itu maksudnya adalah grammar tingkat tinggi yang membutuhkan uh, penyesuaian sekali lagi kita akan fokus membahas used to sama be used to get used to and would Nah kita fokus kedua ini dulu yang get used to sama wood itu sambil jalan ya, sambil jalan. Uh, oke. Okay. Uh, used to uh, infinitive. Nah teman-teman ya, kalau used to, ya. uh, oke. Okay. Kita mulai dari usia. used ya. Used itu refer to past habits or states. Jadi teman-teman, kalau tidak ada tense yang kan peristiwa yang terfrequent yang terjadi di malam itu tidak ada. There is no uh, Tapi kita boleh menggunakan kata bantu ini, yaitu menggunakan used to and verb in verb infinitive. Ya, menggunakan used to sama verb infinitive. Contoh. They used to travel a lot when they were younger. They used to travel. Jadi used to kemudian diikuti oleh verb infinitif. infinitive. Ya, diikuti oleh verb infinitive. They used to travel a lot when they were younger. Artinya adalah maka kalau dalam bahasa Indonesia ya lebih cocok lebih cocoknya mungkin seperti ini maka, dulu terbiasa atau biasa dulu terbiasa gitu ya dulu terbiasa berpergian banyak berpergian ketika mereka masih masih muda they were younger kira-kira sekarang masih suka suka berpergian atau tidak sudah tidak lagi they don't do anymore they don't do it anymore karena ini adalah peristiwa yang dulu kalian lakukan tapi apa tidak lagi kalian lakukan sekarang ya coba teman-teman di sini ini buru, bu pak warini bisakah diajak berbicara because this is speaking class can i talk to you pak marwini no answer bu nurdida kira-kira oke okay. there is no uh, so, uh, there is no someone who can speak uh, who can speak up who can uh, speak up because this is speaking class so the class Will not last for like 40 minutes. Jadi kelasnya mungkin nggak akan lama ya, because this is class karena nggak ada yang bisa bicara, jadi saya cuma bisa ngasih tip aja. Okay. So, ya yeah, that's the consequence ya. Belajar online kayak gitu, kalau nggak ada yang bicarakan ya, oke, okay, saya jadi kelasnya lebih lebih ringkas. Oke, okay. contohnya seperti ini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang nonton di video di YouTube aja. saya I'm talking to all of you. You can uh, watch this uh, in this class right now, or perhaps uh, listen, uh, uh, oh, sorry, watching from YouTube or from other uh, streaming platform. Oh, nah, contohnya seperti ini ya. I used to, I used to, I used to. Sing a lot when I was when I was in high school. Okay, what does mean? I used to sing a lot when I when I was in high school. Saya dulu ya, saya dulu sering nah, dulu sering atau dulu terbiasa boleh. I used to sing a lot when I was in high in high school. Nah, jadi used to di sini, the element of used to di sini, ini artinya bukan use yang menggunakan. No, yeah. this is not a use, which mean menggunakan. Indonesia. No, this is a, what I call as special yeah, special grammar that can emphasize, yeah, they can emphasize on habit. But happen in the in the past. Jadi kebiasaan yang terjadi di masa di masa lalu. Saya dulunya, ya, saya dulu sering ya, bernyanyi, ya, atau sering sekali bernyanyi ketika saya masih di di SMA. Nah, kayak gini ya. Jadi menggunakan used to. Nah, tensisnya ini simple past, tapi dalam bentuk yang mau modi, modifikasi. Nah, makanya saya mengajarkan ini bisa di hanya bisa di kelas advance karena kalian sudah dapat simple pass kan kemarin teman-teman yang ikut sama saya yang sekarang nonton di YouTube mungkin yang nonton ini karena memang ini karena memang ini variasi ya this is a variation karena sekali lagi simple pass itu tidak bisa ya, dicatat baik-baik ya simple pass itu tidak bisa digunakan untuk menekankan kejadian yang sering dilakukan di masa lalu itu tidak bisa gunakanlah used to. nah jadi maksudnya teman-teman ini sama dengan seperti ini ya this is the same as this i often sung a lot when i was in high in high school it's almost the same ya. antara atas sama bawah itu sama cuma bedanya kalau yang ini itu grammar-nya sudah sudah advance kalau yang ini ini masih baik, sih karena ini hanya menggunakan simple past biasa, jadi tidak memberi penekanan berulang-ulang atau kebiasaan di masa lalu, tidak. Karena simple past itu hanya menekankan bahwa peristiwa itu sudah terja, terjadi dan tidak ada hubungannya dengan dengan sekarang. Jadi kalau misalkan, misalkan Pak, Pak Lukman ya, Pak Lukman bilang misalkan I I was uh, I was uh, I was a drummer. Saya dulunya drummer. Jadi tidak menekankan bahwa saya itu dulu sering sekali menjadi drummer. Bilangnya I used to be drummer. I used to be drummer. Nah ini teman-teman ini kalau untuk kalimat kalau untuk kalimat ver verbal, ya, ini kalimat verbalnya seperti ini langsung diikuti oleh verb infinitive. Verb infinitif itu adalah verb yang bentuknya uh, nol ya. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Kemarin sudah dijelaskan sering ya di kelas intermediate ya. Nah ini bentuk verbal ya. Okay, please, uh, saya yakin teman-teman yang sudah lama dari saya, uh, dalam dengan saya itu memahami ya verbal nominal ya. Kemudian kalau misalkan dia kalimatnya ini, kalau dia misalkan kalimatnya itu bersifat apa? bersifat uh, bersifat nominal maka seperti ini I used to be a singer I used to be a singer berarti artinya bagaimana I used to be a singer saya dulunya penyanyi penyanyi sama aja sebenarnya saya penyanyi gitu cuma menekankan apa menekankan menekankan sorry maaf ya uh, saya pikir ada yang ini no, kebiasaan menekankan apa kebia, kebiasaan tapi di masa di masa lalu ini kalimat nomi nominal jadi diikuti oleh infinitif jadi B ini adalah kata, kata kerja bentuk inti bentuk infinitif ya ini bentuk infinitif ya bentuk satunya kan m is r bentuk keduanya was sama were bentuk ketiganya bin bentuk uh, ininya used used to. I often sang a lot when I was in high school. Ya. Berarti ini bentuk ininya kayak gini. I was a singer. kayak lagi, pun tapi mempunyai penekanan yang, ber, yang berbeda karena sekali lagi simple past itu hanya menyatakan bahwa peristiwa itu sudah sudah terjadi. Jadi Uh, tidak menekankan kebiasaan. Nah ini saya ajarkan di sini ya. Nah, jadi ini ya, teman -teman, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa simple past itu hanya menekankan ini saja bahwa peristiwa itu sudah terja terjadi. Ini simple aja penekanan dari saya. Kemudian di Nah ini teman-teman ya. Oh ya, untuk sim ini yang used to ini ya used to ini uh, dia itu hanya berlaku untuk simple past ya. Jadi dia nggak boleh I used to dia pakai ini ya. Misalkan saya akan buat kalimat kayak gini ya. Oke, okay, I used to work bla bla bla. Kira kira benar atau salah kalau bentuknya seperti ini? Tidak, tidak boleh karena bentuknya itu harus seperti itu yang di atas itu, yang merah itu ya. So if you use this, uh, it it apa it grammatically uh, nonsensical. Jadi secara grammar itu malah salah, uh, nonsen. Jadi amburadul. Maknanya itu nggak jelas. Ya, harus sesuai yang yang atas. Makanya kalau di level ini teman-teman, ya kalau nanti sudah masuk ke ini, uh, semakin tinggi semakin ini ya, semakin kelihatan nanti ya. Kalau yang rajin ikut ya, uh, maksudnya nanti ada writingnya, ada ada presentasinya dan sebagainya. Kalau Writing kalian, writing kalian tuh kelihatan sekali. Bahasa Indonesia sama bahasa, bahasa, sorry, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia yang diinggriskan tuh ada bedanya. Jadi kalau kalian menulis itu saya bisa tahu. Kalian pakai Google Translate atau nulis sendiri itu saya bisa tahu. Atau bahasa Inggris kalian bagaimanapun saya juga bisa tahu. Karena kalau kalian menggunakan seperti ini berarti itu bukan kalian mungkin artinya itu masih masih benar ya oh masih berarti kayak, kayak ini bisa nggak bisa karena seperti seperti ini Sekali lagi can be it can be uh, false it can be false in terms of uh, meaning ya, karena ini maknanya itu berbeda dengan makna kamusnya gitu loh use itu artinya apa use itu menggu menggunakan di sini artinya adalah dulunya dibaca. Gitu nah, bahkan ya tergantung konteksnya yang jelas itu Peristiwa masa lalu, tapi ada habitnya. Ada ini loh, ada habit past habit, past habit or or states. Ya. Silakan diperhatikan baik-baik. I give you 30 seconds. Please read it. If you have question, please uh, uh, give me your question. You can ask me a question. Sorry. Oke, okay, uh, untuk teman uh, mbak. Sri dan juga Mbak Kina. Untuk teman-teman yang lain yang ambil kelas akademik, silakan dikabari ya. Soalnya kalau kita nggak ada yang ini, apa nggak ada yang apa, nggak ada yang datang, berarti kelas ini nggak uh, akan lama, 40 menitan palingnya. Because this is this, this, this have to be speaking, but since we have no student that are available for for speaking, so yeah, you only have 40 minutes. Oke, okay, no question. Nah, move on. Oke, okay, uh, used to uh, itu untuk sesuatu yang repeat, ya. Repeat action or routine. Ya. Used to itu boleh seperti ini: kalau konteksnya itu berulang-ulang, jadi kalau ber, selain tadi, selain uh, untuk menggunakan habit, itu juga bisa digunakan untuk peristiwa yang sering berulang-ulang di masa lalu. Ya. Jadi, nggak harus habit juga rutin atau rutinitas, ya, di masa lalu. Contoh: I repeat action. Sorry, I uh, I used to out on Sunday, uh, used to eat out on Sundays. Boleh aja rutinitas tadi. Jadi sekali lagi simple past itu tidak bisa seperti simple simple present, nggak bisa. Ya. Jadi kalau kalian ingin menyatakan rutin habit gunakanlah pembantu ini yaitu used to atau kalian boleh menggunakan would boleh. Nah, ini fungsi keempat dari would. Kemarin food itu ada untuk satu ya food itu untuk apa modal tapi masa lalu satu bentuk keduanya untuk polite politeness bentuk ketiganya untuk sesuatu yang tidak tidak nyata boleh yang keempatnya itu ada untuk untuk menyatakan kebiasaan rutinitas tapi di masa di masa lalu ya oke eh, lanjutnya ya. Nah, kalau "that we do not use good in the state" ya, kalau teman-teman uh, yang konteksnya itu tadi, yang kondisi ya, untuk kondisi state itu masih kondisi ya, itu tidak bisa menggunakan wood. Ya, jadi, kan, they used to live in London, nggak bisa pakai "they would live in London" nggak boleh, nggak boleh. harus pakai "used to". Ya, jadi, kalian harus membedakan konteksnya bagaimana. Kalau rutinitas habit itu boleh menggunakan use to. Use to. atau would boleh. Tapi kalau konteksnya itu keadaan, kondisi, ya, itu tidak disarankan menggunakan would tapi menggunakan use used to. Tuh kan? mulai berpikir kan? So saya yakin ya memang semakin tinggi belajar belajar bahasa Inggris itu semakin semakin problem problem santar artinya semakin bermasalah kalau kalian tidak terbiasa. Praktikas mulai menyalain aturan aturan yang kemarin kalian sudah pelajari yang foundational tadi yang fundamental kemarin itu mulai di mulai dilanggar tapi benar ya, pelanggaran itu benar jadi istilahnya itu kayak sesuatu yang apa ya sesuatu yang sifatnya itu khusus tapi boleh nah, itu belajar di sini di level ini ya. Oke, okay, lanjut ya. Because there is no uh, there is no active, active student in this class, at least at this point ya, tidak ada yang bisa ini. So, I'm gonna speak all of it, and then ya, yeah, I'm, I'm gonna close the class ya. Oke, okay, uh, P used to, nah, P used to itu sebenarnya mirip sama used to, ya, tapi dia itu menggunakan be, artinya menggunakan to be. Tubinya nya itu tergantung subjeknya, apa. Contoh, they are used to be cold. Nah, used to kalau ada to be sama used to, sama used to itu biasanya diartikan terbiasa. Terbiasa. Nah, bedanya sama used to, kalau di used to itu boleh bedunya, boleh present, boleh boleh pas. Artinya terbiasa. Terbiasa. They are used to the cold. Mereka sudah terbiasa dengan dengan dingin, jadi kalau dia ini langsung diikuti oleh objek nggak apa-apa tapi kalau dia ada kata kerja yang apa kerja yang di belakang itu dia diikuti oleh Jack, contohnya gini I don't mind walking, I'm used to it. it. Ini konteksnya apa? Walk, walking, berarti boleh bilang gini, I'm used to walk, walking I'm used to walking. Jadi diikuti oleh Jaren, ya. Contohnya ini. Nah ini present juga karena penandanya apa? Tu to, tubingnya to kan. Penandanya to be -nya, ya. Oke. Okay, uh, kemudian ya. She wasn't used to living in the in the country. Country itu bisa diartikan ini ya. Selain negara. Country ada tau nggak? Country itu ini hanya apa? Selain maknanya negara. Oke. Okay, uh, mulai berusia no aktif student, oke. Okay. Country itu selain diartikan uh, apa uh, negara, country itu bisa diartikan sebagai pinggiran, ya, kota pinggiran. Jadi kayak kalau di film film cowboy itu yang itu loh, yang ada yang yang di pinggiran ada kincir anginnya, terus di padang apa di padang pasir, terus kemudian ada ada ternaknya itu, itu namanya country. Ya, itu negara apa kalau di Indonesia mungkin bilangnya ini ya apa Kabupaten, di pinggiran gitu ya, nah, kayak gitu mungkin ya. Kalau country, ya. Nah, country itu ya pinggiran kota, ya, pinggiran kota, atau bukan pinggiran lagi malah eh, apa eh, pedesaan gitu ya, mungkin seperti itulah country. Makanya ada ada musik country, gitu ya. Musik country itu adalah ini bukan used to in, Pak. Ini to be used to in. Di dulu, pakai to be, Pak. Used to in. Ensahlah membaca soalnya ya. ini Ini menyatakan sesuatu terbiasa, Pak. Terbiasa. Saya terbiasa dengan apa? Nah, dia itu nggak boleh diikuti oleh top 1, diikuti oleh Jared. langsung. I'm used to I'm used to working in in the dark. Saya terbiasa be bekerja dalam dalam gelap. Mungkin dia seorang ini ya, seorang teknisi atau apa gitu. I'm used to working in in the dark. Eh, okay. uh, tenses-nya itu sudah dilanggar, tapi kalian harus memperbiasa. I am, sorry, um, Ada to ya. Teman-teman di sini ada to be I'm used to working Nah, langsung working in the in the dark. Working in the dark itu maksudnya bisa diartikan dalam gelap atau bisa diartikan saat malam. Boleh. I'm used to working in in the dark. Saya, nah, I'm used to ini diartikan terbiasa. Saya ter, terbiasa bekerja di, di malam hari atau dalam kegelapan gitu, boleh. In the dark ini bisa masuk jad, apa? idiom ya. Idiom itu maksudnya Uh, ya itu tidak tidak diartikan secara literal ya, tidak diartikan secara literal ya, maksudnya ya di apa di, di di malam hari gitu nah terbiasa used to ya, used to working I'm used to working in the dark I'm used to nah kalaupun diikuti oleh kalimat nominal kalaupun diikuti kalimat nominal biasanya pakai be I'm used to Being late artinya apa? Saya terbiasa terlambat. Saya sudah terbiasa terlambat. I'm used to being being late. Jadi setelah itu, ya Pak Marmin dan juga teman-teman lain yang mungkin nonton video ini YouTube, uh, ing uh, setelah tuh itu diikuti oleh c, Kalau bentuknya crennya itu semuanya ya, termasuk apa? Termasuk bentuk nomi nomina. Being itu adalah jaren dari to to be. Ya, okay, yeah. I'm used to being late. Jadi kalau misalkan Pak uh, Pak Maru ini mau bilang saya terbiasa saya terbiasa apa membaca sebelum tidur. I'm used to reading before before sleeping. Kayak gitu. I'm used to reading. Kalau dilihat kalimatnya itu agak aneh loh Mas Bakti. Use itu kan menggunakan. Kenapa kok saya di, tidak digunakan? Tidak, ini kan bentuk pasif ya. Saya saya eh, digunakan untuk telat. Kalau diartikan ini ya, diartikan secara literal, itu artinya saya digunakan untuk te, menjadi telat. Ya, nggak bisa karena ini kita sudah belajar ke dalam konteks yang interpretatif, jadi bukan literal. Kalau... Di, jadi, sekali lagi, tenses di kelas ini ya, itu sudah menyalai aturan basic, sudah menyala aturan basic. Jadi, apa e, kalian juga harus membiasakan diri ya, kalau di kelas ini ya. Jadi, sekali lagi, kalau di kelas ini itu memang e, posisi melihat saya itu sebagai seorang mati speaker. Ya, jadi, kalau kalian, sah, bener, benar-benar pun juga saya akan salahkan gitu loh, kalau misalkan ini karena ya ini kelas ini tuh sudah levelnya sudah level IELTS I'm used to being I'm used to being late ya, sekali lagi artinya adalah terbiasa pak ini jadi nggak bisa I used to langsung ing itu nggak boleh kecuali dia yang bentuk tadi ya I used to work as a uh, wedding planner Nah, Oke, okay. Uh, okay, I'm used to having dinner before going to bed, Pak. Nah, salah. Oke, okay. bukan go to bed, tapi going to bed. Setelah setelah ini, setelah before after atau apa itu, gunakanlah jern. Ya. Gunakanlah jern. Ya. Go to bed itu bukan kalimat. Going to bed itu dijadikan frasa sekalian. Ya. Nah, I used to work as a wedding planner. Saya dulu. Nah, ini beda ya, perhatikan. Kalau ini, ini kan nggak ada tubinya toh. Depannya ada tubinya nggak, nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada dupinya, maka diikuti oleh verb infinity infinitive. Nah, ini ya, perhatikan kata kerjanya. Ini ya, nah yang ini, ya. yang ini, teman-teman yang atas ini, dia itu berbentuk apa? C, Nah, beda kan? Nah, kalau dia nggak ada dupinya, maka nggak perlu pakai pakai jaran. Tapi kalau ada tubinya, pakai C. Pakai kenapa kok seperti ini? Karena ini berbe, berbeda. I'm used to itu konteksnya sekarang. Nah, I used to itu hanya berlaku. Nah, you have to keep this in your mind. Kalimat yang bawah ini hanya untuk sesuatu yang ada di di masa lalu. Only past. Jadi nggak boleh I used to gitu, nggak boleh. Pakai verb satu I used to gini nggak boleh. Harus seperti ini. I used to work as a wedding planner, only in the past. Terus bedanya sama ini? I work as a wedding planner, bedanya apa? Tadi sudah saya jelaskan. What is the difference? Bedanya apa ini? Satunya pakai ini, apa? Pakai used to. Satunya pakai ini. Silakan Pak Pak Warli, mungkin mau menebak. Silakan tadi sudah saya jelaskan ya bedanya apa jadi yang sudah pakai used to satunya itu langsung pakai simple present biasa kira-kira apa yang membedakan what makes it difference Yang membedakan adalah pastinya bagaimana dulu pak. Nah ini juga ini pak kita itu sudah di di kelas ini pak itu kita sudah belajar variasi dari tenses. Pastinya bagaimana? Kira-kira yang atas itu apa yang ditekankan, Yang bawah itu penekanannya apa? Nah, Bapak harus bisa membedakan. Kira-kira yang yang ini itu apa yang ditekankan, Kok repot-repot pakai used to gitu loh? Kenapa kok nggak langsung pakai Work aja kan sama-sama di masa lalu. Kenapa kok repot-repot pakai itu merah-merah ini? Why? Nah, kebiasaan tapi di masa lalu. Sekali lagi, simple past yang bawah ini itu tidak bisa menyatakan kebiasaan di masa lalu. Tidak bisa. Simple past itu hanya untuk kejadian yang sudah terjadi dan tidak ada hubungannya dengan sekarang sekarang. Jadi kalau misalkan kalian bilang saya uh, saya dulunya saya dulunya uh, sering olahraga waktu muda. Gitu ya. Saya dulu waktu muda sering olahraga. Bilang ini I work out. Kini ya, bilangnya I work out, work out. tuh berolahraga ya. Work out uh, when I was I was young kira-kira mewakili atau tidak tidak bisa kalau work out when I was young, berarti ya dulu pernah olahraga gitu aja jadi tidak bisa menekankan kebiasaan nah kalau menekankan kebiasaan bagaimana tinggal pakai use, use to kemudian ed-nya dihilangin I used to work out when I was young nah, kayak gitu ya, mungkin mulai mulai mulai masuk ya nah bagus ya seperti ini ya good nah jadi menyatakan kebiasaan, tapi hanya untuk di masa lalu. Hanya untuk di masa lalu. Beda sama yang di atas. Oke, kita move on lagi ke atas ya. Fokusnya dirubah ya, kotak kotaknya dirubah, kotak ini ya kotak paradigmanya dirubah. Masuk ke yang atas. I'm used to working in the in the dark. Saya terbiasa. Sekarang, nah ini kontaknya present karena tubuhnya be adalah bentuk perta pertama. Bikinnya itu bentuk pertama, kan? I used to working in the dark. Ada M di sini, ya. Ada M bentuknya, ya. Bentuknya itu simple present, ya. Jadi, dia itu eh, otomatis. Ini di masa sekarang. Ingat, kalau seperti ini, dilanjutkan dengan share. Share jadi, kalau Pak, Pak Marwin atau teman-teman yang, yang lain bilangnya kayak gini, benar atau salah? Salah otomatis. Jadi, nah, kalian harus jadi juga. Makanya, saya ajarkan sekarang ya, karena kalian sudah advance ya. So, you have to understand this kind of rules. This is basic, this is important, especially when you talk. Kalau Bapak, teman-teman, dan juga teman-teman yang lain itu ingin dianggap fasih bahasa Inggrisnya, itu kalian harus bisa menggunakan seperti ini. Jadi, menggunakan tenses, tapi sifatnya itu variasi. Derivation, derivation itu turunan, turunan dari tenses itu boleh. Jadi nggak cuma ngomong itu nggak pakai simple present, simple past, past, perfect, continuous, bukan itu aja. Tapi ada tenses yang di yang dimodifikasi. Nah ini salah satunya. Jadi dia ini teman-teman adalah present, tapi bentuknya itu irregular, sebenarnya karena aneh karena kata kerjanya itu yang kata kerjanya kan di sini toh. Tapi yang kebagian tenses yang menandakan tenses itu yang yang ini gitu loh. Jadi bukan bukan ini ya. So, it's a little bit complicated if you want to study, but actually it is very easy to, to, to recognize. Susah ya, susah kalau kalian itu berupa kalian akan susah mempelajari ini. Kalau pegangan bahasa Indonesia kalian itu sangat kuat. Ya. Kalau kalian masih terbiasa dengan pola bahasa Indonesia, ini akan sangat susah sekali dipelajari. Tapi kalau kalian sudah mulai, ini sudah mulai apa? Sudah mulai. Apa, agak bisa adjusting gitu ya oh ini kalau ngomong bahasa inggris kayak gini kalau bahasa arab kayak gini itu ya pasti akan terbiasa pasti akan terbiasa nah yang atas teman-teman ini ya yang bentuknya seperti ini ini bukan hanya untuk yang pre present tapi juga untuk yang yang pas contohnya gini nah ditandakan dengan tubuhnya misalkan gini ya they were used to Uh, they were used to uh, engaging in the world. Sorry, uh, engaging. Uh, they, itu katakanlah gini aja deh. used to engaging in the war with Gulf countries oke okay, artinya apa? United States was used to engaging in the war with the Gulf countries what does it mean? Nah, ini kalimatnya sudah ini ya karena kalian sudah levelnya advance ya so I'm gonna give you uh, Uh, a little bit complicated uh, examples. Silakan, the United States was used to engaging the war. Uh, sorry, the India here, ya. engaging the war with the Gulf country. Artinya adalah teman-teman Amerika sudah terbiasa dulu tapi ya dulu sudah terbiasa apa engaging the world itu kayak apa ya melakukan perang atau apa ya ber, berkonflik ya berkonflik perang dengan Gulf Country itu apa ada yang tahu nggak Gulf Countries negara timur timur tengah Gulf itu countries itu Negara Timur Tengah itu loh, Kuwait, Irak, terus apa Yaman, Oman, Syria itu disebut Gulf Countries. Ya, jadi selain selain disebut Middle East juga disebut sebagai Gulf Country. Gulf itu ini ya apa, kata Gulf itu sebenarnya diambil dari ini apa dari posisi geografi mereka ya posisi geografi mereka. Karena mereka kan negara teluk ya, negara timur tengah itu kan berbentuk teluk ya. Bahkan mereka mereka sendiri pun juga menyebutnya sebagai Gulf. Ada kalau apa kalau ada piala sepak bola gitu disebutnya Gulf, Gulf cup atau Gulf championship itu negara teluk ya itu maksudnya negara timur tengah itu. Nah perhatikan ya ada was was used to was used to. Nah ini sekali lagi artinya apa terbi terbiasa mirip sama yang bawah ini artinya itu sebelas dua jadi used to engage the with, with the jadi maknanya itu hampir mirip sama yang yang atas oke okay, I'm gonna let this thing in, silakan kalau ada pertanyaan khususnya Pak Maru ini because you are the only person here Mbak uh, Si itu sudah di ini belum yang tadi posternya itu sudah Sir. sudah ya di share ke siswa juga ya sudah di share ke siswa uh, untuk ke siswa belum share uh, please be aktif ya maksudnya siswa itu juga perlu tahu kan maksudnya kalau gini loh kalian tuh harus paham yang namanya promosi maksudnya kalau di level kita ketika sudah ini sudah selesai apa itu sudah selesai ujian itu berarti kita fase fase promosi fase nyari siswa nyari siswa baru otomatis kalian harus rajin share rajin buat status rajin apa gitu jadi kalau share itu ya kesemuanya ke teman kalian ke keluarga kalian ke status kalian pribadi maupun sosial media kemudian ke siswa yang sudah ada ke mantan siswa dan semuanya gitu jadi rajin sharing gitu loh kan sering tau kalian sering dapat sharing tentang apa tentang zakat atau apa gitu sering kan di WA? Nah, maksudnya kayak gitu loh. Ya. Jadi, please be active, ya. please be active in terms of finding students. Kalau siswanya dikit ya, kita nggak akan ini. Uh, ini kan nama negara, Pak. United States itu kan satu negara, atau Pak. Ini kan negaranya cuma satu, walaupun ada S nya tapi kan ini negara, satu negara, Pak. United States of America of America. Ya memang S belakangnya, enggak semua negara itu yang pakai S Pak, itu itu langsung plural gitu enggak Pak. Ini kan negara Pak, United States. Negara yang bentuknya itu Union, ada S nya, tapi ya dianggap satu kesatuan. Pak. United States sama the Federal uh, federal State of Russia, itu, itu pakai pakai is gitu. ya, kalau dianggap sebagai satu kesalahan, pakai is nanti kalau di kelas di kelas ini uh, ya ini kelas tertinggi nanti kalau sudah writing itu saya ajarkan uh, ini ya apa uh, perspektif nanti negara itu bisa dianggap plural bisa dianggap uh, tunggal itu ada ada ada konteksnya nanti ada yang berubah Oke begitu ya Mbak Sri ya, tolong ya tulis ya. Maksudnya kalau tanpa diperintah gitu loh. Jadi itu ada jobdesk kalian. Ya. Saya nggak tahu kalian dikasih jobdesk apa sama Pak Lukman, tapi karena kita nggak punya nggak punya promosi, harusnya itu jadi jadi jobdesk kalian. Gitu loh. Nanti saya sudah kemarin sudah ngomong itu terkait SOP ya, itu supaya dibuatkan sama Pak Lukman. Jadi kayak itu nanti kalian intinya bekerja lebih terorganisir lagi ya. In terms of being being professional which means that you have to be more more uh, more, more apa ya more, more organized ya, kalian tuh harus terbiasa berkoordinasi satu sama lain jadi misalkan Mbak sering nggak bisa datang bilang ke Mbak Kinah Mbak Kinah saya nggak bisa datang hari ini tolong Mbak Kinah yang masuk ya nanti tugasnya ini job desk ini ini ini jadi jelas gitu loh. Oke seperti ini ya Oke sekali lagi ini ya yang ini teman-teman Uh, oke okay, I'm gonna give a similar color so we don't get confused. Ini masuknya adalah advanced apa advanced English. Jadi skill skill bahasa Inggris level level advanced. Kalau kalian ya, kalau kalian uh, ingin menulis, nah ini khususnya Pak Marwini ya. Kalau dalam menulis akademik itu menggunakan tenses tenses seperti ini, Pak. Jadi sudah nggak yang simple present, simple past itu ya boleh dipakai, tapi ya. Harus bisa bervariasi karena memang seorang penulis khususnya penulis akademik itu ketika dia menyampaikan suatu ide itu idenya itu ada ada penekanannya nah yang penekanannya itu harus di, di, di, dipertegas dengan menggunakan tensi seperti ini karena bahasa bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia itu kita bermain kata keterangan keterangan waktu dan sebagainya tapi kalau bahasa Inggris itu sebenarnya permainan dari tense Oke okay, lanjut ya, ini sudah yang jelas. Sekali lagi, kalau I am used to to be used to itu diikuti oleh gerund. Kalimat nominalnya pun juga sama, diikuti oleh being seperti ini. I'm used, am used to being lazy. I'm used to being being lazy. I'm used to being a manager. Saya terbiasa menjadi manager, Jadi pakai gerund. I used to work out when I was young. Nah ini berarti dia ini menggunakan versi yang ke versi yang used to tadi. Sekali lagi ya used to itu hanya bisa dipakai untuk masa masa lalu. Only for only for the past. Jadi dia itu nggak perlu pakai pakai gerund. Ingat, tandanya itu ada tubinya. Yang sini ada tubinya, itu kan ada M, was, di sini nggak pakai. Oke, okay. next ya. Silahkan di ini, kalau teman-teman ya. Yang ini ada pertanyaan uh, yang nonton video ini, silahkan di post tadi. Uh, kalau misalkan ini, silahkan dilihat sendiri, diperhatikan. Uh, please ask me, you can text me uh, if you have a question for those who don't uh, attend this class. yang materi kita terakhir itu adalah get used to. Get used to, get used to, itu menjadi terbiasa. Jadi bedanya adalah yang tadi kalau tadi kan terbiasa, kalau ini get used to itu menjadi terbiasa. Become accustomed to. Saya menjadi terbiasa dengan cuaca. I'm getting used to the the weather. I'm getting used to. Nah, jadi diikuti oleh to be, ya to be, getting, kemudian use, used to. Nah, kalau dia itu tensisnya bisa dipermainkan kalau ini ya. Jadi nggak harus pakai to be gitu, nggak. Tergantung dan ten, tergantung tensisnya Yang ini tensisnya adalah present, present, present continuous. Ya. Berarti sedang. I am getting used to the the weather. Berarti yang menyatakan progress. Nah, untuk get used to, saya ini ya, saya saya perjelas lagi ya. Untuk get used to, itu menyesuaikan dengan ten, tensisnya. Jadi, kalau tadi kan tensisnya bergerak sendiri ya, artinya dia itu nggak ikut aturan nah, karena tensisnya itu ya, pokoknya to be. Nah, ini pokoknya kayak gini, jadi nggak ikut aturan. Kalau yang ini, teman-teman, yang get used to itu menyesuaikan tensisnya. Jadi, dia itu balik lagi ke ke aturan tensisnya. Yang atas ini adalah present. Com, Continuous berarti menyatakan pro progress. I'm getting used to uh, my cat. Misalkan saya menjadi mulai menjadi terbiasa dengan dengan kucing saya. Misalkan saya baru baru ini ya baru pelihara kucing itu ya. Saya masih apa masih terbiasa mencoba terbiasa. Bilangnya kayak gitu, I'm getting used to the the weather. Sorry the cat. Sorry contohnya cat ya. Jadi menjadi terbiasa, menjadi terbiasa. Ingat yang ini dia itu mengikuti aturan ten tenses yang pada umumnya. He, did, he didn't like using the computer at first, but he got used to tweet. Past, berarti tensesnya apa ini? Simple, simple past. Berarti got, get berubah menjadi got. Ya, kalau kalau misalkan dia dijadikan past perfect, he, he had. Gotten use to it, boleh. Jadi dia mengikut di, tenses-nya. Nah ini kenapa pakai get? Karena pakai pakai will. Ya, pakai will. Setelah modal, otomatis, tenses-nya, uh, uh, kata kerjanya apa? Bentuk invi, infinitif. Setelah modal itu infinitif. Karena modal itu membatalkan membatalkan aturan uh, subject verb nya ya, Nggak boleh ada si... She gets, she will get used to it. S-nya di sini hilang, walaupun di sini ada ada she karena ketemu will. Will itu membatalkan perjanjian kedekatan antara subjek dan dan verb itu batal kalau ada will. Get to wearing contact lens, wearing. Nah ini ya teman-teman ya, perhatikan. Oke, okay, ini terjadi adalah latihan but I don't know whether you are able to do this. Oke, okay, uh, oke, okay, I'm gonna give you this one. Uh, coba kalian temen-temen yang nonton di video di, ini di YouTube, please pause at this moment. Silahkan di pause ini, kerjakan nomor satu sampai 5 ya. Uh, if you have a question, please, uh, you can, uh, you can uh, give me the, your answer through my my WhatsApp ya. Yeah. Uh, and then I'll give you my my assessment. Ya, jadi, kalian. Mulai terbiasanya di sini, gitu ya. Nggak, pak. setelah modal itu verb infinitif, Pak. Verb infinitif setelah modal, bukan verb ini lagi, bukan verb satu lagi. Verb infinitif itu materi basic, ya. Itu kemarin materi apa? Elementary. Jadi, kalau I go, berarti I will, I will go. She goes. Dari kalau dia bisa pergi, she can, she can go. Kan? S-nya hilang, Pak? Karena bukan verb satu, Pak. Pakainya verb infinitif, ya. S-nya itu hilang karena dibatalkan dengan modal. Jadi, ibarat budu, modal itu adalah pembatalnya. Yang batalin budunya itu, yang batalin peraturan itu, ya, modal itu. Jadi, kalau she harusnya goes. she does she. Works ada s-nya, lah ada modalnya, kemudian ya s-nya itu hilang. Karena setelah modal itu verb in infinitive. Pak ini masih ingat nggak apa itu verb mede? It? Ini materi kelas intermediate ya. What? So, so apa pak? What, what do you mean Soon. Vok infinitif, pak. Bukan vok satu, vok dua, tapi vok infinitif. Modal itu ada apa? Ya pokoknya list modal kemarin itu, kalau dia ketemu, pokoknya kalau kata kerja, oh Wilson we'll get good sun itu segera, pak. Sun itu bukan kata kerja. Sun itu keterangan waktu, keterangan waktu. ya Saya ketemu kamu segera, sun. Jadi nggak harus sih, nggak harus di ini. Apa nggak harus Uh, apa, contohnya ini ya, oh, bapak melihat ini ya tadi contohnya ya. soon di sini pak itu artinya segera. Dia itu kata kerjanya itu yang get used to ini gitu. Sun di sini itu artinya uh, segera. Jadi soon Sunnya di belakang boleh. I will get uh, get used to wearing contact lens. soon gitu boleh. Jadi soon itu nggak harus di depan. Itu variasi pak. Nah nanti kalau di kelas writing nanti akan saya ajarkan. Kata ini namanya keterangan. Adverb ya. Adverb of of time. Ya. Time of need. Jadi di ini. Ya intinya kalau setelah modal kata kerjanya itu bentuk infinitif. Nah teman-teman di sini ya sebelum saya ini ya saya klarifikasi aja supaya kalian nggak nggak terjerumus. Vok uh, infinitif itu yang bagaimana? Vok infinitif itu yang bagaimana? Masih ingat nggak Pak Pak Marwini? Silakan ditulis Pak. Bapak uh, ininya bagaimana? Apa apa yang Bapak tangkap kalau saya bilang vok infinitif? Saya perjelas lagi kalau masih bingung ya. Ini walaupun itu materi intermedia tapi kalau masih bingung saya jelaskan lagi. Apa itu verb infinitive? Menurut bapak ya, bapak. Karena ingat verb infinitive itu akan sering muncul di kelas ini karena kita sudah belajar tenses yang bentuknya itu modifikasi. Jadi tidak tidak tenses basic lagi. Kayak kemarin ya, materi kemarin kita kan gabungan ya. pres apa apa. apa perfect continuous kemarin ya. sekarang itu penggunaan ini ya. Oke silahkan Pak ditulis apa yang Bapak tangkap kalau saya bilang top infinitif kalau sudah ini ya nanti ya, nggak saya, saya, saya bahas lagi saya, saya perjelas sekalian gitu, ya. supaya nanti nggak terjadi kekeliruan kedepannya Oh ya teman-teman, untuk yang ngambil kelas ini nanti uh, mungkin akan banyak ini ya khususnya oh, teman-teman yang nonton video ini atau yang sekarang sedang sirkin atau siswa saya yang mungkin sekarang sedang sedang apa sedang nonton video ini uh, kelas ini nanti akan ada ini ya ada kalau kalau writing itu nggak bisa di kelas ya kalau writing itu nggak bisa di kelas karena kalian nanti belajar menulis menulis esai ya, kalian akan belajar menulis esai so here's the thing uh, kalau nanti writing itu tugasnya take home. Writing itu nanti setelah ini ya, setelah pertemuan kelima ya, setelah pertemuan lima nanti ada writingnya. Tapi jangan takut, writingnya itu nggak setiap hari, nggak setiap pertemuan. Writingnya itu seminggu sekali. Yang seminggu sekali nanti ada ada konteks writing sama sama reading. Nanti kalian saya akan kasih topik, coba tulis uh, ini essay kalian. Awal-awal tuh nggak perlu argumentatif, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Nanti akan saya saya pandu merangkai kata-katanya bagaimana. Terus kemudian salahnya di mana? Jadi ketika masuk ke kelas, writing kalian itu kumpulkan ke saya, ya, boleh via WA, boleh via uh, apa, email, apapun boleh. Nanti kemudian saya akan koreksi di kelas, kita koreksi bareng-bareng. Oh kira-kira Pak Marwini itu kurangnya seperti ini, kayak gitu. Nah, makanya nanti mau mo mo mohon ininya, ya, mohon waktunya ya untuk mengambil yang ngambil kelas ini. Saya, saya mohon, uh, mo saya mohon waktunya, karena nanti kalian akan ada semacam PR kayak gitu ya. Karena nggak mungkin nulis esai itu di dalam kelas, nggak mungkin karena waktunya habis nanti ya. Ini ada mas, uh, box radio ini oke. Okay, silahkan datang ya, mas. Ya, oke, okay, good. oke, oke, oke, pop oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, infinitive, Pak, itu adalah verb sebelum verb 1, 2, 3. Artinya verb yang masih utuh. oke, okay, ada kata work, itu verb 1 ya. Verb satunya work sama sama works. Kenapa? Kalau dia subjeknya she, he, it, otomatis kata kerjanya ditambahin s. Nah, ini verb satunya, nya Verb 2-nya work. Verb ketiganya work. Nah, verb infinitif itu adalah verb sebelum 1, 2, 3, Pak. Maka ada yang bilang verb itu sebagai verb, verb 0. Jadi dia itu bentuknya masih utuh pak, jadi belum ketambahan s atau e es masih utuh, belum diapa-apain. Nah, verb infinitive itu biasanya muncul kalau dia itu ketemu sama modal, contohnya she walks, jadinya bagaimana? She can she can apa? She can walk biasa. Kenapa kok belum mas bakti s-nya di mana? Harusnya kan she dan S karena ketemu modal maka menggunakan yang ke ke0 atau infinitif. Nah, itu Pak Marmini. Verb infinitive itu itu itu diartikan sebagai verb yang 0 ya. Jadi sebelum 1 2 3 verb 0 atau ada yang bilang verb base. Verb base itu artinya verb dasar. Atau ada yang bilang verb egg. Verb egg itu artinya verb telur karena belum diapa-apain. Jadi ibarat bayi. Itu masih suci, belum ketambahan apapun. Jadi, mau diapa-apain bentuknya kayak gini, dan juga biasanya itu muncul ya. Selain setelah modal, juga akan muncul setelah tuh. Setelah Contohnya, "I like to watch." Nah, I like to watch ini deh. I like to watch uh, football, football match. Saya suka menonton pertandingan sepak sepak bola. Setelah itu diikuti oleh apa ini kata kerja apa namanya Invi, infinitif infinitif sekali lagi verb infinitif itu adalah verb sebelum 1, 2, 2, 3. Nah dia itu ada to be pun juga to be itu kan ada bentuk infinitifnya juga ya to be itu bentuknya apa am is R. Bentuk satunya. Bentuk keduanya were sama was. Bentuk ketiganya been. Bentuk satunya apa kira-kira? Uh, silakan ya, Mas um, Ma, uh, Mbak ya, Mbak Umul ya, Thomas ya, Maaf. Silakan ya, kalau ingin berpartisipasi monggo silakan. Uh, ini terbuka ya, karena kursi kita masih banyak ya untuk kelas akademik uh, belum. Kira-kira apa bentuknya? Untuk infinitifnya, apa? What is the infinitive? Silakan. Kalau nggak bisa, mic on. Silakan right type, type down nggak apa-apa. Bentuknya adalah B Nah, ini pak, pak Marwini, B p. Ya, jadi, kalau misalkan saya, saya i am a doctor. Kalau saya akan dokter. Be, be, Bahasa Inggrisnya bagaimana? I will, I will a doctor. Kira-kira benar atau salah kalau kayak gini? True or false? I will a doctor. Will be. Good. Will be a doctor. Bagus, bu Emil ya. Bagus. I will be a, I will be a doctor. Kenapa? Karena ingat dalam bahasa Inggris kalimat itu harus subjek dan dan verb. Nah, itu ya saya ingatkan lagi. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya, pinjam tuh pinjam to be. Nah, to be-nya itu karena ada modal, maka pakai yang yang bentuk infinitif. Karena bentuk infinitif. modal itu merubah merubah urutan, merubah tata tata ini. Karena kalau dihilangkan be-nya, berarti subjek uh, sorry kata kerjanya itu tidak tidak ada. tak Padahal rumus dasarnya yang namanya kata kerja itu harus harus ada subjek dan verb. Itu harus ada dalam bahasa Inggris ya. Untuk Bu, kalau misalkan ini, masih ini, ini kelas paling tinggi ya, Bu. Kalau Ibu tertarik, nanti coba Ibu lihat-lihat dulu, boleh sit in di kelas elementary atau kelas intermediate ya. Itu kelas di bawah ini. Jadi kalau Ibu masih kok tadi jelasinnya agak agak berat karena memang ini apa linear ya. Apa materinya linear. Jadi kalau istilah Bahasa Indonesia satu, dua, tiga. Ini level yang ketiga, level tertinggi. Jadi kalau ibu ingin bergabung, silakan. Tapi coba lihat dia kelas yang lain dulu ya. Siapa tahu ibu levelnya itu belum di sini. Siapa tahu ya. Coba. Nggak apa-apa juga. Kalau ngambil ini pun juga nggak apa-apa. Linknya disimpan aja, bu. Karena selama satu, satu, dua minggu ke depan kita kelasnya dibuka ya. Nanti setelah itu kelasnya ditutup. Berarti kalau siswanya di sini cuma satu atau dua, berarti jalan dulu. Kalau di kelas apa, yang ramai itu sekarang kelas elementary ya. Itu siswanya sampai 7 atau 8 gitu. Karena angkatan baru ya. Karena yang kelas ini kan sudah lulus kemarin. Kemarin sudah lulus. Uh, jadi ya. Setelah modal, nah maka pakai B gitu. I will be a, a doctor. Karena B itu setelah ini, apa setelah ada modal, maka pakai yang infinitif gitu ya. Jadi begitu ya, Pak Marwin ya dan Bu Umul ya pop infinitif itu adalah pop sebelum pop satu, ya. Maka biasa disebut sebagai uh, linknya sama bu, still the same ya, uh, kelasnya sama ya. Jadi uh, nom, apa link ini disimpan aja. Harinya aja yang berbeda. Kalau kelas elementary itu harinya Senin sama Kamis. Kelas apa? Kelas advance ya, yang ini itu harinya Selasa sama sama sama Jumat, ya. Kalau kelas intermediate, kelas yang tengah, itu apa kelas harinya Rabu sama Rabu sama Sabtu ya, Rabu sama Sabtu. Nah jadi ibu silakan ini. Nanti itu ada ada ininya silakan bu kalau daftar. Kalau misalkan ini wa aja dulu bu, jangan daftar dulu. Kalau misalkan ini apa pengen lihat-lihat dulu nggak apa-apa. Nanti masuk aja. Kalau tanya-tanya dulu jadwalnya, silakan itu ada nomornya silakan di foto dulu atau langsung dicatatnya apa-apa. Yang, yang jelas, kita ini, Bu, satu program itu dua, dua bulan, ya. Jadi, misalkan Ibu mulai dari elementary, itu nanti dua bulan. Kemudian, intermediate dua bulan, ya, kemudian uh, apa uh, advance, itu tiga dua bulan lagi, ya, dua, Jadi, sama-sama dua bulan. Jadi, kalau Ibu ngikut dari kelas elementary, itu totalnya itu enam bulan. Kalau Ibu benar-benar bisa sanggup lancar, gitu ya, smooth, gitu ya. Soalnya gini, Bu, ada beberapa kita ya teman kita itu yang apa nya itu ngulang dua kali karena dia itu belum belum ini belum anggap itu ada jadi berarti kan konsekuensinya tinggal kelas nggak gitu. apa-apa gitu. jadi tergantung siapnya aja nah level ini tertinggi jadi kalau ibu tadi mendengarkan ya grammarnya itu sudah sudah acak ya, makanya kalau ibu belum belum basicnya masih belum kuat itu saya sarankan ngambil kelas yang bawah dulu jadi ibu silakan ngintip ngintip boleh ya nanti nanti saya, yang ajar saya saya juga Oke okay ya. Nah, ini ya, sekali lagi, ini adalah penggunaan dari used to ya. used to, be used to, get used to sama eh uh, would, would ya. Saya ulang lagi ya, saya ini karena kita tidak punya banyak siswa di sini yang hari ini ya khususnya. Muslim mungkin sedang nonton di YouTube di video ini. Saya akan ini aja. garis uh, bawah ya. Pertama, teman-teman, bahwa simple present itu menekankan apa? rutinitas, habit sama kebiasaan. Nah, rutinitas habit kebiasaan itu hanya untuk yang simple simple past. Jadi ketika kalian menggunakan simple past atau tenses ke simple past ini yang kemarin kalian sudah sering lakukan, itu tidak bisa, tidak bisa untuk menekankan kebiasaan lama kalian. Jadi kalau Bu Umul dulu waktu waktu SMP itu suka renang misalkan. Jadi ibu bilangnya kayak gini. Bilangnya gini. Uh, gini aja jangan renang deh misalkan uh, ketika SMP itu ibu suka ini suka apa suka uh, suka main layangan misalkan ya ini ya biasa anak anak amat anak zaman zaman dulu yang sekarang kan main layangan ya I play kite uh, I play play kite when I was in Middle, middle school. Middle school tuh SMP ya. SMP itu middle school. Dia tuh British yes ya, British american tuh pakainya middle school. I play card when I was in in middle school. Nah perhatikan teman-teman ya. Ini kira-kira bisa menyatakan kebiasaan nggak? Jadi ini kan sudah jelas ya peristiwanya terjadi di masa lalu ya. Tapi kira-kira bisa untuk menyatakan kebiasaan enggak? Kebiasaan kita di masa lalu nggak? Uh, salah pak, kalau I'm playing use, ini salah pak, I'm playing, itu berarti kontennya sekarang pak, itu kan I am. am, itu apa pak, present kan, ya kan, nah bisa, jadi kalau kalian ini, itu nggak pakai am used to pak, atau to be used to, tidak, pakainya yang use used to biasa, itu bener bu, bu, bu, ya jawabannya, I used to play kite, When I was in the in middle school. Pak Warmini perhatikan ya, Pak ini sepertinya de, apa pemahamannya tertukar. Ya, bahasa Inggris tidak tidak semudah itu, Pak. Ini mulai mikir ya, Pak ya. Jadi I used to play a card when I was in in middle school. Pakainya use used to untuk menandakan peristiwa itu men, dulunya menjadi kebiasaan, kebiasaan kita atau kebiasaan orang. Yang jelas kebiasaan subjeknya itu ya. I used to play play a kite when I was in in middle school. Tadi Pak ini Pak Pak Pak Amar ini memberi, memberi kalimat ini, I'm used to. kan Pak. I'm used to playing. Nah, ini sebenarnya tenses sudah benar ya. Gramernya itu sudah benar, nggak ada nggak ada nggak ada ini, nggak ada kesalahannya. Cuma yang jadi masalah adalah tenses-nya itu salah. Bukan apa? Bukan bukan used to. Ini perhatikan, ada m used to. Ada m, berarti apa ini? Simple past atau simple present? Konteksnya past atau present kalau kayak gini. Past ya. Kalau kayak gini konteksnya adalah past. Used to itu maknanya dulunya, dulu-dulu sering, Dulu sering. Betul -betul, dulu sering. Used to itu maknanya dulu sering, jadi itu maknanya bukan makna ini kamus lagi pak. I used to work for uh, for diplomat, artinya apa? Saya dulu bekerja dengan diplomat, bekerja untuk sorry, saya dulu bekerja untuk diplomat. I used to work uh, for diplomat. Jadi kenapa pakai used to? Kenapa kok nggak bilang I work with the diplomat? Years ago, kenapa nggak begitu aja? Karena menekankan kebiasaan atau rutinitas kalian gitu. Jadi nggak bisa sekali lagi nggak bisa simple pass itu tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk uh, untuk peristiwa yang sifatnya itu uh, ini uh, yang dulu peristiwa itu uh, kebiasaan itu nggak bisa simple pass. Ya, kalau kalau mau menekankan kebiasaan gunakan used to. Artinya itu dulu, dulu atau dulu sering gitu pak, dulu sering. Atau saya sering gitu boleh. I used to, saya sering gitu boleh. I used to, tapi seringnya itu dalam konteks dulu ya pak ya, bukan sekarang ya. I used to, I used to, uh, go, I used to go to school with uh, by bike. I used to go to school by bike. Artinya apa? Saya dulu sering. Berangkat sekolah menggunakan sepe, sepeda, nah, kayak gitu. Jadi artinya itu dulu sering atau dulu sering. Nah, Pak sekali lagi ya Pak Marvi juga Mbak Umum karena kalian sudah level advance itu jangan menerjemahkan bahasa Inggris per kata itu haram hukumnya. Jadi kalau kalian menerjemahkan itu langsung konteksnya aja bagaimana. Jadi I used to gitu aja. Kalau men menyatakan masa lalu eh, pokoknya jangan. Jangan diperpatok berpatokan ke kata ya. Jadi misalkan Pak Marwini melihat kata dulu, diterjemahkannya menjadi used to. Tidak pak. Nah, ini, ini tidak se, tidak semudah itu karena level kalian sudah advance ya. Jadi ketika melihat kata tersebut, lihat konteksnya dulu. Baru kemudian di diucapkan yang konteks benar bagaimana. Karena sekali lagi level kalian sudah advance. Jadi kalian itu tidak bisa melihat bahasa Inggris secara literal, nggak boleh harus secara kontekstual dilihat konteksnya dulu bagaimana nanti akan terlihat kalau kalian sudah masuk writing nanti kelihatan yang writing itu kelihatan bahasa Inggris bahasa Inggris beneran sama bahasa Indonesia yang diinggriskan itu kelihatan dari dari tulisan kalian nanti ini ya jadi sekali lagi untuk yang ngambil kelas ini berarti kalian sudah sudah masuk level level advance saya akan ajarkan academic writing makanya nanti di kelas di pertemuan setelah pertemuan kelima, kemungkinan kalian akan ada tugas-tugas writing per minggu. Tidak harus panjang, paling 200 kata, 300 kata, kayak gitu. Nanti silahkan di, di luangkan waktunya. Soalnya, kalau misalkan nggak ada yang mengumpulkan, berarti ya kalian melewatkan kesempatan, dong, untuk melatih writing kalian. Nah, untuk Bu Umul yang baru masuk, ini kelas advance ya, Bu. Kelas tertinggi, akademik and professional itu kelas tertinggi. Jadi, kalau misalkan Ibu... Perlu belajar basicnya dulu. Mungkin bisa, silahkan lihat-lihat yang kelas bawah ya, Bu. Ya, pilih lihat dulu ya. Kita ada elementary, itu kelas yang pertama. Kelas kedua itu intermediate, itu level keduanya. Level ketiganya ini yaitu kelas advance. Ya. Banyak kok yang dosen-dosen yang ngambilnya elementary. Kemarin itu ada yang dari UNES, ada yang dari... Dari universitas apa itu ngambil kelas ini, ngambil kelas elementari dulu. Soalnya belum siap, ya. belum siap kalau ngambil ini, ya. yang kelas ini. Karena kelas ini memang apa intens ya. Jadi nanti akan ada writingnya, nanti ada akan presentasinya saya ajari, dan seterusnya. Oke, begitu pak. Jadi used to itu artinya dulu sering atau dulu sering gitu pak. Jadi kalau bapak melihat itu jangan dari dulunya pak. Kalau dulu berarti pakai used to, enggak pak? Dilihat dulu gitu ya. Karena kalau level Bapak, ya, level Bapak itu jangan menerjemahkan bahasa Inggris per kata. Jadi sama seperti tafsir Quran itu loh, Pak. Jadi yang diterjemahkan tuh bukan katanya tapi tapi konteksnya, maknanya. Kalau diterjemahkan per kata, itu yang muncul bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia yang di yang diinggriskan. jadi Bapak mulai terbiasa sekarang, harus terbiasa dengan dengan konteks, ya, dengan konteks. Sama seperti hanya bapak bicara bahasa Arab, gitu ya. Ketika bapak bicara bahasa Arab kan ada, ada, ada konteks yang bapak tidak bawa ketika menerjemahkannya ke bahasa Arab. Konteks bahasa Indonesia yang bapak itu hapus ketika di, di, di Arabkan, ya. Karena memang tidak sesuai dengan gramatika bahasa bahasa Arab. Nah, sama seperti ini juga. I'm used to playing lereng. Nah, bedanya used to sama I'm used to. Saya ulang lagi ya. For the better, uh, kalau I'm used to itu menekankan apa uh, terbiasa. Jadi kalau ini tuh kebiasaan saya dulu sering atau saya dulu terbiasa, uh, saya dulu sering atau dulu saya apa sering gitu. Tapi hanya untuk pas. Tapi kalau used to, I'm used to, to be used to kemudian verb-ing itu artinya terbiasa kalau dalam bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya kata terbiasa itu nggak bisa mewakili ini sih. Makanya sebenarnya kalimat event itu kalau kalian belajar bahasa Inggris advance ini itu ada bahasa Inggris yang tidak bisa diterjemahkan. Itu ada. Nanti ada banyak itu Nanti pokoknya kalau konteksnya itu susah banget diindonesiakan karena memang nggak ada padanan grammar-nya itu nggak ada. Nah, nanti ketemu di kelas ini. Ada banyak nanti. Ini ini kan baru pertemuan kedua ya. Jadi masih ada nyambung-nyambungnya. Nanti kalau pertemuan ke, ke ke apa ke 9, 10 itu kita sudah belajar inversion itu sudah sudah repot itu karena maknanya ketika diterjemahkan perkata ke bahasa Indonesia pasti sa salah pasti salah karena ada terjadi terjadi movement ya terjadi pergerakan pada pada pada gramernya gramernya itu bergerak nah sekali lagi I'm used to atau to be used to jadi kalau misalkan kamu ya you, you are gitu aja you are nah kayak gini uh, dia itu digunakan untuk menyatakan terbiasa. Kalau bahasa Indonesia ya. Kamu terbiasa atau terlambat. Jadi setelah ini, ya itu langsung diikuti oleh verb, verb ing. Jadi nggak pakai yang ini. Jadi langsung verb ing. Penandanya itu ada tubinya di depan. Kalau ini kan nggak pakai tubi ya, yang bawah ini. Ini artinya terbiasa. Sekali lagi ya. Ini contoh kalimatnya. The United States was used to engaging the war with the Gulf countries. Apa pemerintah Amerika terbiasa terlibat perang dengan negara teluk. Negara teluk itu adalah negara timur, negara timur terang. Nah, itu dari zaman tahun dulu kan sudah sering perang toh, lawan apa? Lawan lawan Kuwait, lawan Irak, lawan Suriah dan sebagainya itu kan apa hobinya Amerika toh? <laughs> Makanya, used to, tapi sekarang sudah nggak lagi kalau kayak gini karena simple, simple pass. Sekarang udah kayaknya approach-nya nggak kayak gitu ya? approach-nya udah nggak perang lagi. Ya. Oke, okay. uh, silahkan. Kalau ada pertanyaan, ya you can ask me a question, whatever you are, uh, whatever the question is. Nah, satu lagi yang ini tadi, apa yaitu getting used to? Nah, kalau getting used to itu menyesuaikan densisnya. Getting used to itu menyesuaikan tensinya. Nah yang atas ini apa tadi present, continuous. Continuous itu menekankan apa? Masih ingat menekankan pro progress. I am getting used to the the weather. Artinya apa? Saya mulai terbiasa, mulai terbiasa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tuh apa padanannya ya? Padanya paling paling dekat itu mulai terbiasa. Saya mulai terbiasa dengan dengan cuaca. Jadi langsung diikuti oleh ob, objek. Langsung diikuti objek. Nah dia itu mengikuti tensesnya. Nah ini ya, he got used to it. Nah ini he used to it. Berarti tensesnya apa ini? What is the tense? Ada yang ini enggak? Silakan bung, Pak Pawani. Tensesnya apa itu? He got used to it. Apa itu tensesnya? Simple, simple past, itu simple past ya teman-teman ya, itu simple past, ya, ya. ya. Got used to it, artinya dia mulai terbiasa, terbiasa. Tapi konteksnya masa, masa lalu. Ya. Nah yang terakhir, yang itu, itu adalah menggunakan mo modal, menggunakan modal. Ya, makanya will get used to it. Sunya itu bukan kata kerja, sun itu artinya keterangan waktu, ya segera itu boleh di depan situ boleh di akhir juga boleh she will get used to wearing contact pants soon itu juga boleh artinya uh, apa itu uh, soon itu keterangan waktu bukan keterangan ke, uh, ini ya bukan kata kerja jadi jangan bingung kata kerjanya itu get oke okay, ini saja materi dari saya untuk gamer nah Uh, harusnya speaking ya hari ini, tapi karena uh, siswa yang, saya nggak tahu siswa di kelas akademik ini jumlahnya berapa, karena belum didata ternyata. Uh, nanti kalau misalkan, uh, sebenarnya gini loh, kelas ini tuh sudah praktikal ya, kelas di, di akademik ini, jadi kalau bisa, itu mic-nya on. Nah, kalau speaking ya, kapas speaking itu mic-nya on, jadi supaya saya bisa melatih speaking kalian. Bisa melatih speaking kalian. Ya, bisa melatih speaking kalian. Nah, karena materinya sedikit sebenarnya kelas ini. Jadi kalau... Kalau nggak ada, apa lima puluh persen tuh praktek gitu ya. Jadi kalau kalian nggak nggak make on, saya nggak tahu kan. Yang datang sedikit nggak bisa make on, saya juga nggak tahu harus ngapain gitu ya. Kalau writing, ya berarti kalian harus writing gitu loh. Makanya untuk kelas ini kalau nggak ada pertanyaan atau nggak ada kegiatan nggak bisa mengikuti kegiatan, otomatis akan sangat sangat sangat singkat. Gitu ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Itu tadi sudah kita belajar grammar ini nah kemudian kita akan ini ya kita akan belajar kosakata ya sebentar uh, excuse myself for 30 seconds saya minta istirahat 30 detik ya saya akan uh, membuka ini ya apa uh, vocabulary untuk hari ini ya kita belajar vocabulary ya sama silakan kalau ada pertanyaan ya you may ask me if you have questions uh, you can uh, speak through through your microphone or you can tap it down jadi kalian boleh Ngomong, kalau ada tanya, mengetik pun juga boleh. It's fine, ya. Mbak Kinah. Mbak Sri, halo, Mbak Sri. Halo Mister, uh, ya Mbak Sri dan Magina ya tolong ini ya share uh, apa yang seat ini itu. yang apa periode seat ini Tolong di-share ke ini, share ke siswa, bilang minta tolong share ya, siapa tahu ada yang membutuhkan. Baik, sir, ya kalau di kelas oke, okay, uh, teman-teman, ya perhatikan ya nah, ini untuk kalian, untuk apa, untuk apa, untuk melatih. Apa vocabulary kalian? Nah, ini vocabulary yang bagus dalam konteks akademik, ya. Ini vocabulary paling tinggi. Mungkin teman-teman di sini banyak kosakata yang kalian belum pahami dari sini. Perhatikan kalimat ini, ya. Ini seorang pengalaman dari si perempuan ini. Dia menulis tentang pengalaman dia. Nah, di sini ada kata-kata yang apa sangat sering digunakan, ya. Perhatikan, one thing I always read in the paper is the obituaries. Obituaris itu adalah, ada yang tahu nggak obituaris? Obituaris itu adalah e, pernyataan orang yang meninggal itu loh. E, kalian sering baca koran ya? Kalau dibaca koran itu kan biasanya ada orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa itu yang mengumumkan bahwa e, apa ini meninggal dunia gitu ya. Lah wafat disemayamkan sampai tanggal sekian gitu. Itu kan ada kan? Kalau kalau ini ya kalau baca koran, teman-teman di sini, biasanya orang Tionghoa ya itu namanya obit obituaris obituaris itu pengumuman orang meninggal dalam surat surat kabar biasanya e, untuk menyatakan bahwa orang itu sudah benar-benar tidak tidak ada mengumumkan ya karena zaman dulu itu kan kita nggak tahu loh <laughs> zaman dulu itu kan nggak ada sosial media ya jadi orang meninggal atau tidak kan kita nggak tahu nah, nah itu namanya obituaris dan obituaris itu kalau di luar negeri ya, seperti itu itu ada ada ininya ada saksinya jadi diumumkan, kemudian nanti ada kayak semacam itu ya, ada semacam notarisnya gitu ya, yang menyatakan dia itu setelah telah meninggal dunia. Itu ada. It's so interesting to read about other people's life. I also read the editorial. Editorial itu artinya apa? Oh iya, nggak ada yang aktif ya. Okay. Editorial itu artinya editor dalam konteks editorialnya. Jadi. Kalau kalian baca koran atau baca media, baik media online maupun media media masa, media cetak, itu ada editorialnya, catatan dari catatan dari tim, catatan dari editorial. It helps me form my opinion on things. Although national paper cover all of important news, cover ini artinya apa? National Papers, Cover, All Important News. Sebenarnya ada artinya ya. Cuma saya nggak mau cover, nggak mau tunjukkan dulu. Kira-kira apa? Cover. Cover itu maknanya ada banyak ya. Jadi jangan, ini seperti kalian belajar bahasa ya. Artinya satu kata itu tidak hanya memiliki satu, satu makna. Tidak. Cover itu ada banyak. Pertama dia artinya bungkus atau cover ya. Atau wadah cover. Nah yang kedua, ya, yang kedua itu adalah maknanya itu adalah mencakup atau membahas. Jadi, Aldo National Papers membahas all the important news. I find that I find that if you just want to sell your car or something, the classified the classified ads, classified ads, itu artinya apa? Classified ads itu artinya Uh, halaman untuk halaman untuk majalah, apa, halaman untuk iklan. Ya. It's the best place. Uh, I love the Sunday papers, especially the supplements with the article travel, fashion and uh, and so on. So on itu artinya dan lanjutannya gitu ya, So on. Ya. Uh, supplements itu artinya ini ya. Uh, apa itu supplements itu kayak tambahan gitu ya. Jadi kayak tambahan itu loh. Kalau kalian langganan koran itu biasanya ada ini konteksnya media ya. Biasanya tuh di belakangnya itu ada kayak ini, ada kayak bagian tambahannya yang isinya iklan semua itu loh. biasanya iklan mobil atau apa gitu ya. Last week there was a fascinating feature. Feature tadinya artinya apa? Feature feature tuh bahasa Indonesianya fitur ya. Fitur ya. Apa kalau dalam bahasa Indonesia tuh apa? Fitur mungkin ya fitur itu kayak fungsi tambahan gitu ya atau bagian tambahan dari dari sebuah dari sebuah benda. Kalau fiturnya apa itu kan ada Bluetooth, ada kamera, ada apa, ada ada ada finger finger scan dan sebagainya. Nah kalau kalau fitur dalam koran itu kan ada ada ini ada kolom itu ya kolom teknologi, ada kolom ekonomi dan sebagainya. With artik uh, on the technology in one of them, my daughter prefer prefers artinya apa? Prefers. Udah singin prefers? Lebih lebih menyukai. Yeah. Nggak especially di agony di agony columns, I just can't imagine writing to the agony on. Ada agony columns, ada agony on. Oke. Okay. Uh, Agony columns itu artinya section in the paper or magazine that deal with reader private emotional problem. Jadi agony itu biasanya bagian untuk curhat itu loh. Teman-teman mungkin yang bahasa koran itu ada pengalaman pribadi itu ya. Itu namanya agony, agony columns. Agony itu sebenarnya amarah, tapi maknanya itu nggak bisa enggak Agony itu artinya pesakitan sebenarnya. Jadi kalian tuh nggak bisa mengartikannya secara secara literal, ya. Eggoni on itu adalah orang yang biasanya menulis di bagian tersebut, yang sifatnya curhat. Itu ya, ini agak-agak seksis juga. Kenapa kok disebutnya on? Kenapa enggak uncle atau father atau mother? Karena biasanya yang menulis di kolom tadi, yang kolom curhat itu biasanya adalah seorang ibu-ibu. Makanya disebut egnis, egnis on. Jadi, kalau bahasa Indonesia itu mungkin egnis emak gitu ya, emak-emak curhat gitu ya. Mungkin bahasa Indonesia kayak gitu. It amaze me how people are prepared to discuss intimate problem publicly. But I know this short of article really increases the publication circulation. Circulation itu ini apa total jumlah pembeliannya. Jadi kalau kalian misalkan total apa total dagangannya kalian itu katakanlah kalau sehari saya buat 50 mie ayam, itu 50 itu masuk angkanya sirku, Circulation, jadi total barang yang di yang dibuat, total barang yang dibuat untuk diperjualbelikan, itu namanya circu circulation. Nah, ini kosakata yang mungkin kalian jarang pakai, tapi akan sangat bagus kalau digunakan dalam konteks kalian sekarang, karena ini levelnya sudah sudah advance. Jadi Pak Marwini, ya Bapak sudah ini sudah apa sudah saya yakin apa dalam konteks pekerjaan itu kan membutuhkan writing ya. Ini ada ini, Pak. Kota-kata yang Bapak bisa pakai. Ada cover. Cover itu artinya membahas. Yesterday atau last month, I covered. I used to cover. Blah-blah-blah. Boleh. I used to cover. Saya dulunya biasa membahas tentang ini. ini Boleh. Cover. Boleh. Cover itu artinya membahas. Discuss. Mirip. ya. Atau meliput. Boleh. Meliput. Membahas. Apa. Meng... Ya, meliput membahas ya meliput membahas atau membicarakan juga boleh dalam konteks ini ya oke nah kita coba latihan ya di sini ada kata jurnal jelas kalian paham newsletter newsletter itu koran ya press release itu ini presser flyer flyer itu ini ya brosur ya sampai mirip sama brosur manual booklet, ini kalian sudah ini ya sudah paham nah kita coba latihan ini ya kita belajar uh, ini belajar kosakata ini ya. Oke, okay. ada yang ingin ini terbiasa uh, apa latihan latihan ini atau ikut silakan. Ini terakhir ya. Because uh, should, should be uh, speaking ya. harusnya tuh speaking karena nggak ada yang bisa mic on otomatis sebagian uh, speakingnya saya saya tunda. Kita fokus ke vocabulary dan dan grammar. It list entry requirements. List itu artinya apa? List, silakan. List, what does it mean? List. Di sini ada A, B, C, D, E, F. Which one? Yang artinya list. List. List di sini apa ini? Dia ini posisinya apa? Subject, verb atau apa? Verb ya, kata kerja ya. Ya, ada jawaban di sini. Verb. Oke, okay, good. List artinya apa? Which one? Oke okay, bagus ya Pak Bungel dan Pak ini Oke okay, berarti yang mana ini? Artinya dulu. Itu. List. Itu kalau kayak gitu bukan ini Pak. Ini posisinya apa Pak? Verb. Verb berarti kan enggak ini Pak. Kalau, kalau list yang artinya ada. Isi atau konten itu berarti dia ben, kata benda atau ya kan coba kalau list di sini artinya apa good list itu artinya memuat atau ini apa Mem, memuat atau ini ya mendata boleh maknanya juga memuat atau mendata jadi kalau pak Pak ini itu istilah saya ingin, uh, bukan mendaftar Pak, uh, mendaftar itu endless, uh, mendaftar itu enlist. ini enggak ada nnya nya Less list doang, artinya mendata atau memuat. Ya. Oke, okay, nomor dua, it exposes serious problem in the industry, artinya apa? Exposes. Exposes, ini ini dulu ya. Nanti kita pasangkan dengan ini. Ini kita ini dulu. Exposes, artinya apa? Mengex, mengekspos atau me, apa? Mengekspos itu kayak di apa ya, Kayak sesuatu yang dulunya nggak dibahas jadi dibahas, gitu. Ya. Mengekspos, mengekspos. Kemudian nomor tiga, draw attention to. Nah ini kata yang bagus ya. yaitu bentuknya frasa. Draw attention to, itu artinya apa? menarik perhatian, menarik perhatian terhadap apa it tells all unit to know about it tells all unit to know about itu kayak uh, memberi memberitahu kalian tentang itu ya. nomor lima it's a fact with useful tip uh, apa pack itu artinya apa it's a fact with a useful tip Expect itu artinya terdipenuhi, sorry, dipenuhi dengan apa? Expect with misalkan, bukan bungkus bu. Expect kalau pack bungkus itu ini bu, apa? Ibu mengartikannya itu tidak sesuai konteks karena di sini pack itu maksudnya adalah penuh. Nah, pack yang itu kan kalau dia packing ya, itu kan sifatnya ini, sifatnya lebih lebih spesifik kan. Kalau ini kan masih ini, konteksnya itu dalam sebuah sebuah konteks berita ya, pack itu artinya terpenuhi, contoh ya saya buat kalimat ya di kolom chat ya coba kalian artikan apa artinya apa, my phone is packed with new features Inform saya pack nya artinya apa aja gitu nggak usah punya, kalau misalkan nggak ada waktu buat ngetik kira-kira pack itu artinya apa nah dipenuhi ya dipenuh atau penuh boleh dipenuhi dengan fitur-fitur baru is pack. pack jadi pack itu bukan packaging aja ya bukan pack yang marketing itu aja ya tapi juga berarti dilengkapi uh, boleh ya, boleh juga, dilengkapi juga boleh, dilengkapi juga boleh, sinonim ya, itu sinonim, dalam konteks ini ya, dalam konteks ini, dalam konteks kalimat ini, pack itu bisa dipenuhi atau dilengkapi, boleh, ya, maknanya itu sinonim, dalam konteks ini ya, mungkin dalam konteks yang lain bisa berbeda, tapi dalam konteks ini, dia itu sinonim, it contains a, small, a lot of small print, contains itu apa, contains aja, apa itu, beri berisi ya nah, coba ya sekarang nah teman-teman dia itu kan pakai it ya it itu artinya apa itu it ini menggantikan nounnya ini nah sekarang kalian tugasnya ya terakhir itu adalah mencari tahu itnya itu bisa digantikan apa contoh ya a political pamphlet on poverty itu langsung diikuti ini jadi itnya itu diganti ke diganti ini kira-kira nah, yang yang cocoknya mana? Ya, coba I give you two minutes ya. Ini kita latihan kosakata ya. University prospectus itu apa? Prospectus. Prospektus itu artinya orang-orang yang yang ini apa ya? Yang prospek masuk ke salah satu lembaga. Prospectus. Jadi misalkan calon, kalau bahasa Indonesia itu calon, calon mahasiswa yang yang apa yang yang yang apa ya yang yang yang calon kuat lah calon kuat mahasiswa yang berprestasi itu. itu namanya prospektus itu kata kata benda ya jadi kalau bapak ada mahasiswa itu calon maba ya kalau dalam istilah apa kalau dalam istilah dunia akademis itu kan maba ya calon maba itu disebut sebagai pro prospektus, prospektus ma prospectus ini kata yang jarang dipakai tapi sering dipakai di Oke, okay. nomor satu itu kira-kira it-nya bisa digantikan apa? It yang di sini bisa digantikan apa? Silakan, kita langsung bareng aja ya supaya nggak kelamaan ya. It di sini itu bisa digantikan apa? A, B, C. Okay. no bu, prospektus nomor satu itu digantikan dengan C bu. A university prospectus list Entry requirements nah ini jadi sebuah daftar maba calon maba universitas memuat keterangan apa keterangan mah masuk entry requirements itu artinya apa bukan keterangan ya persyaratan sorry persyaratan mah persyaratan masuk nah, jawabannya adalah c nomor satu c Inget, ingat ingat baik-baik ya, ada kata pros, prospektus. Nah, itu artinya calon mata atau sebuah ini, sebuah apa? sebuah koran yang isinya itu uh, apa? Ini ya, uh, apa? Uh, ada dua sebenarnya. Prospektus itu bisa orang, ya bisa orang, prospektus orang yang calon naba gitu. Yang kedua itu adalah kolom dalam sebuah media yang meliput tentang syarat-syarat ketentuan masuk universitas. Kalau di kalau di Indonesia kan syarat masuk universitas kan sudah ada di itu ya SPM, itu ya. Tapi kalau di kalau di luar negeri itu sebenarnya nggak harus lulus SMA kita bisa kuliah. Ada beberapa kampus yang nggak menyaratkan lulus SMA gitu ya, ada. Jadi lebih bebas jalannya itu bebas karena mereka itu universitas yang terbaik di di luar negeri itu bukan universitas negeri tapi universitas swasta. Karena swasta karena mereka swasta. Ah, hasil mereka punya persyaratan sendiri sendiri, jadi mereka nggak harus ngikut, nggak harus ngikut pemerintah. Ya. Oke okay, nomor dua, it exposes serious problem in the industry. Kira-kira mana ini? Okay. Eh, okay, syarat dua. Oke okay, alas kamera. Saya okay, expose serius problem indeksasi. Oke jawabannya apa tadi? Mohon maaf saya lihat dulu. T ya. Newspaper artikel. Oke okay, saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu ya karena jawabannya bisa ini agak apa agak mikir. Artinya agak bisa bertabrakan. Saya simpan dulu. Kira-kira nomor tiga apa? Draw attention to fundamental issues. Oke, okay. saya jawab yang saya tahu dulu ya. Nanti kita ini dulu ya. Oke. Okay. Nomor 3 A, good ya. Oke, okay, good ya. Nomor 3 itu A ya. Oke. Okay. Nomor dua tahan dulu ya, karena maknanya itu bisa bisa bisa apa? Bisa bertabrakan. Jadi kita lihat dulu, yang lain dulu ya. Oke, okay, good ya. A political pamphlet on poverty draws attention to the fundamental issues. Good, It's very good ya. Very good. Nah, politikan pamflet on poverty artinya apa pamflet politik tentang poverty itu apa ada yang tahu poverty what is poverty Kemis? kemiskinan nah, poverty itu kemiskinan atau kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya eh, apa, eh, bahasa yang ini tuh bahasa yang sering dipakai itu apa ya Selain kemiskinan, apa monaf? Oh, ada kok dua, apa, apa ya yang ini ya? Pokoknya fakir miskin itu ya, itu namanya poverty. Artinya miskin gitu ya, intinya kemiskinan, gitu ya. poverty ya. Oke, okay. number four, a eh, sorry, number tiga, a number four, apa ini? It tells you ya. It tells you all you need to know about main site. Site itu apa ya artinya ya? main site Oke, okay. site itu sebenarnya bukan pemandangannya. ya. itu lebih itu maknanya ada dua, Bu. Site itu boleh pemandangan, itu sebenarnya site itu lebih kalau Ibu menggunakan cari kata pemandangan, itu kata yang lebih cocok bukan site. Bu. Yang cocok itu adalah view. Site itu artinya tempat wisata, Bu. Site ya. Wisata baik-baik ya. Site itu artinya uh, tempat wisata. Jadi I want to see the site artinya apa? Saya ingin melihat tempat wisata itu. I want to see that site. Site itu artinya tempat wisata atau tempat yang mengundang banyak orang, mengundang banyak orang. Jadi bukan hanya tempat wisata ya. Misalkan ada sori ya, misalkan ada kata kala ada ada ada korban tanah longsor gitu ya di, di tempat kalian atau mungkin di sebuah tempat, itu boleh dikatakan site. Jadi intinya site itu tempat yang me, apa me, me, menarik banyak orang. Entah untuk hiburan maupun hanya untuk penasaran aja itu site namanya ya. Kalau pemandangan itu lebih tepatnya pakai pakai view. Berarti nomor 4 itu adalah untuk nomor untuk untuk e ya. Jawabannya itu e. It tells you. Nah, a tourist a tourist brochure tells you all you need to know about main, main site. Ya. Jadi menggunakan uh, ini tourist brochure karena berbicara tentang tentang site berarti karena ini tentang turis maka diterjemahkan menjadi tempat tempat wisata gitu ya oke nomor lima kenapa mana ini lima itu mana lima p a hmm. uh. oke okay, let's see bentar ya small print uh, oke okay. uh. bentar ya kalau misalkan nih, kalau kalian itu apa? Gar garanti uh, garansi leaflet uh, itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia tuh ini ya apa? kartu kartu garansi gitu ya. Kartu garansi gitu ya. Uh, jawabannya benar, good B ya. Bagus. Baik, useful tips. A42 leaflet with the new camera is packed with useful, useful tips. Jadi tips tips tentang apa? Tentang kamera, tentang kamera baru ini gitu Oke, okay, number 6 berarti jawabannya apa? B? Sorry, uh, jawabannya uh, D atau F. D atau F untuk nomor 6. Oke, okay, good. Nomor 6 itu F ya. Small print itu itu loh kata. Eh, sorry, mohon maaf, kebalik ya teman-teman ya. Sorry. Nomor 5 itu ini loh A. Nomor lima itu F. Sorry. Nomor 5 itu F ya. Nomor a, a booklet about buying a house packed with useful tips. F ya. The content of small print yang nomor 6 ini untuk nomor nomor B ya. B. Garanti refresh with a new camera, Small print itu saya baru ingat small print itu artinya peringatan kecil itu loh. peringatan kecil dalam dalam kotak itu loh e, kalau kalian beli sesuatu ya itu kan biasanya ada peringatan ya kalau beli obat itu ada tulisan jangan dicampur dengan apa e, minuman soda atau apa itu itu namanya small small print ya, ingat baik-baik ya small print itu adalah catatan kecil dalam dalam ini pembelian yang sifatnya itu apa e, hati-hati atau apa gitu biasanya hati-hati atau peringatan sifatnya itu peringatan jadi kalau misalkan kalian beli kamera baru ini apa kartu garan kartu garansi kan itu ada semacam peringatan ininya peringatan kecilnya itu nah itu disebut sebagai small small print nah, ingat baik-baik ya small print itu kosakata baru small print itu adalah catatan kecil yang biasanya itu berisi pering peringatan kalau kalian beli rokok ya itu ada tulisan Merokok menyebabkan blablabla. Bla bla. Itu namanya small small print. small print. Jadi istilahnya apa ya ini ya kayak kayak apa, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Artinya kalau kalian beli ya, resikonya itu ada itu yang di kotak itu. Oke nomor lima itu jawabannya adalah F ya buklet buying kain house. Berarti nomor nomor dua itu benar ya ibu ya jawabannya adalah Artikel, news, news artikel, benar ya. Nomor 2 itu d, benar ya. Oke, okay, nah seperti itu teman-teman ya. Ini uh, maksud saya memberi uh, apa ya fokus kalian. Soalnya nanti ini persiapan untuk untuk kelas writing atau speaking kalian. Soalnya nanti kalau di kelas ini itu banyak kalian banyak aktivitasnya, bukan saya. Berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Kalau kelas sebelumnya, kelas elementary atau intermediate, itu memang saya banyak memberi memberi materi. Kalau di sini tuh saya tidak. Nanti uh, kalian yang banyak banyak aktif. Jadi kalau kalian tidak tidak bisa kalau pas speaking nggak bisa mic on itu ya sayang sekali. Atau atau juga kalau misalkan writing tapi kalian tidak mem, apa memberi memberi tulisan itu akan sayang sekali. Ya. Karena memang di kelas ini sudah sudah intensif. Ya. Uh, Oke okay, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ya, diingat baik-baik ya. Ada used to, be used to, get used to. Good. Nanti untuk penggunaan ini itu bisa untuk membuat tulisan kalian atau speaking kalian bagus. Saya juga sering menggunakan ini dalam sebuah sebuah tulisan. Ya. Oke, lain kali aja. Mungkin latihannya itu besok aja ya. Besok pertemuan hari hari ini ya, hari Selasa ya. Nanti kita latihan pakai ini ya. Uh, kita tanda dulu soalnya yang datang sedikit <laughs> oke okay, teman-teman ya begitu ya untuk bu bu bu umul ya bu umul uh, kelas ini kelas advance ya saya ingatkan lagi kelas ini kelas advance jadi kalau ibu masih masih agak bingung untuk grammar tadi masih berarti kenapa kok uh, grammarnya itu nggak nggak sesuai yang ini ya saya pelajari ya biasanya kan subject verb ini tadi kok ada modalnya segala macam karena ini level advance bu jadi terkait modal tadi segala macam itu sudah ter saya terangkan di kelas kelas sebelumnya jadi kalau misalkan Ibu uh, ini pengen gabung kelas ini saya sarankan Ibu menulis dulu ya menulis coba menulis ini uh, ada soalnya ya Mbak Sri ya halo Mbak Sri Mbak Sri, halo halo uh, soal di kelas-kelas yang ini buat ini sudah saya kirimkan ke Mbak Ega kan? sudah sir nah itu nanti diisi dulu ya Bu Umu ya Bu Umu sudah gabung di grup WA belum Bu? Uh, bisa di linknya Mbak? link yang gabung WA Mbak? Nanti Bu, umur bisa gabung gue ya? iya, oh, ya. baik sir. Di desa sekarang, di desa sekarang, nanti Bu umurnya ini. Eh, uh, jadi gini, Bu. Kita itu, Bu, eh, uh, ada ini kan kelas program ya? Nanti ada mingguan, Bu. Jadi, eh, uh, sorry bulanan. Jadi, selain kita ada kelas program, kita itu juga ada eh uh, kelas ini, kelas terbuka. Kelas terbuka itu kita lakukan, eh, uh, ini ya apa? sebulan sekali. Jadi nanti kalau ibu belum tertarik ikut program karena kesibukan mungkin nanti setiap seminggu sekali itu akan ada workshop eh, bukan seminggu sekali, maaf setiap sebulan sekali itu akan ada workshop dari dari saya. Jadi ibu mungkin kalau tidak tertarik ikut program dulu mungkin karena kesibukan atau apa silakan gabung gabung ini gabung di grup nanti ketika ada workshop dari saya biasanya itu penerjemahan dan sebagainya nanti silakan silakan join gratis nggak apa-apa. Bukan yang ini, Mbak Sri. Mbak Sri, halo? Mbak Sri bukan yang ini. Yang itu, loh, Mbak, yang ada linknya gabung di grup itu, loh, yang WA itu, loh. Oh nah, iya, coba ya. Uh, kalau misalkan ini Bu, silakan hubungi nomornya Mbak Ega ini, ya Bu. Ya, kalau terkait ini, silakan Mbak dikasih yang link WA-nya. Nanti keburu ini, keburu umumnya keburu ini. Jadi, kita gini, Bu, kenapa? Kenapa kita ini bu? Kenapa kita kelasnya kita bolehkan zip in awal-awal? Karena memang kuotanya itu belum belum terisi. Jadi satu kelas itu minimal uh, maksimal 10 orang. Uh, untuk kelas untuk kelas elementary itu sudah berapa kemarin? Sudah delapan orang ya? Delapan orang masih kurang dua. Kayaknya saya nggak tahu sih uh, yang terdata. Datanya belum dikasih saya. Kelas intermediate pun juga sudah belum belum ini belum apa total belum terpenuhi kursinya. Nah kelas ini apa lagi? Kelas ini baru beberapa aja. Makanya kita buka dulu supaya teman-teman yang tertarik itu boleh boleh memantau. Jadi bu, Umul, kalau ada teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, silakan diundang ke sini nggak apa-apa bu, masih gratis dulu. Nanti kalau syaratnya sampai pertemuan kelima ya. Ini baru pertemuan kedua ya. Jadi belum terlambat kalau mau join itu belum terlambat. Mana mbak? Mbak mbak siapa loh? Yang linknya mbak, link WA itu loh. Iya, yes, sir. Yang link WA kalau diklik langsung gabung ke grup itu loh. kan ada. Yang dari buatan Mbak Ega itu loh. Ayo di sudah dikasih belum ke Mbak Mul? Nah, Oke. Okay. Okay, oh ini nomornya ya. Oh ini namanya Mbak Mul ya. Okay, terima kasih Bu. Saya tulis dulu ya. Uh, next time prepare ya, uh, artinya kalian juga harus simpan itu ya banyak toh, bukan cuma ini toh gimana Mbak Sri, sudah? coba Mbak yang dikasih, yang dari WA catnya ketumpuk-tumpuk Sir oke langsung di-set kan bisa toh, WA gitu iya soalnya saya bukan adminnya Sir oh iya. enggak, berarti Mbak nggak dikasih template ya? nggak dikasih template, eh, Mbak Ega itu gimana sih? maksudnya nggak ngasih template ke kalian ya? cuma ini toh yang dikasih yang sit in itu, Sir. Enggak enggak Mbak ya kan ada kalau Mbak Mbak Ega ini kalau saya ngajar itu kan ada yang modelnya pendaftaran, ada yang kayak gini kan, yang dari Mbak itu yang sekarang tulis. Ada yang model yang gabung ke grup BA itu ada ada yang apa gitu kan, yang gabung ke BA kan ada yang linknya itu loh. Oke, okay, enggak um, enggak paham ya. Oke, okay, ya udah. Ini aja ya, ini nomornya Bu Umul saya ini aja. Aku mohon mohon maaf Bu, biasa, memang ini, memang kadang koordinasi kami memang sedikit bermasalah jadi yang jelas ini ya, apa nomor ribu saya catat ya Bu ya, nanti saya kasih ke Mbak Ega oke next time ini ya Mbak, disiapkan ya, itu ada, ada yang buat itu loh Mbak jadi Mbak Ega itu buat link, ya link yang dia itu ketika diklik langsung masuk ke grup, grup BA ini kan kalau Mbak klik ini, ini masuknya kan langsung daftar toh, ya enggak? Yes, nah, yang link itu langsung diklik langsung ke ke grup WA. Nah sekarang saya pengen kalian tuh berkoordinasi gitu loh, saling berkoordinasi. Nanti ini ya, nanti kalau saya nggak datang, nanti kalian sharenya yang ini ini gitu. Setidaknya kalian harus harus aktif gitu loh. That's my itu aja deh cerita saya. Saya nggak akan ini. Uh, live Pak, bukan live. Itu live berarti kalau bapak kayak gitu mau mau ini, mau pengujian langsung Pak. Oh, apa live lift? Ya, bukan live. Eh, bukan apa, bukan live.